Lalu bagaimana jika memperlihatkan kebaikan namun sifatnya untuk mengajak. Apalagi di zaman sekarang bisa dikatakan era sosial media banyak orang yang tidak malu untuk memamerkan keburukannya. Apakah jika kita memamerkan kebaikan misal dengan mempostingnya di sosial media malah menjadi dosa ria walaupun niat kita sebenarnya untuk mengajak. Ya menunjukkan kebaikan kepada orang lain tentu ini sangat berbahaya mas. Saat berbahaya kepada keikhlasan dia. Maka ini lebih baik dihindari dan dijauhkan. Jangan menunjukkan bahwa diri anda sudah melakukan itu. Jangan. Terus bagaimana? Anda ingin mengajak teman anda. Cukup mengajak dia untuk melakukan kebaikan itu. Motivasi dia dengan anda menukil ayat Quran atau hadis atau ungkapan para ulama, "Anda ungkil, anda, anda nukil, itu, Anda motivasi teman-teman Anda dengan itu." Ini tentu jauh lebih mulia, lebih afdal. Anda mengajak orang kepada Al-Quran, kepada petunjuk Nabi, Anda tidak mengajak orang untuk ngikut diri Anda. Tidak, ayo, sedekah dong. Gue kemarin udah lo sedekah di sana, terus mau ngapain? Iya kan, saya sholat dong ke sana. Saya juga kemarin sholat loh di situ, imamnya enak. Tidak perlu Anda menyebutkan saya. Ajak-ajak ayo sholat yuk berjamaah, imamnya enak suaranya. Cukup tanpa mengatakan saya. Ya, jangan-jangan menunjukkan diri Anda. Kenapa setan ini jam terbangnya ribuan tahun. Anda mesti kalah sama setan. Sudahlah, jangan main-main sama setan. Setan diri Anda. Nanti jadi ujub, sombong, bubar Ria. Jangan menunjukkan diri Anda sudah. Ya, jangan.